Baiklah, para sahabat. Assalamualaikum Kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Pemimpin akan memberikan informasi terbaru, menarik, terupdate seputar idola kesayangan kita. Ke kabar pertama, para sahabat kita mendapatkan info bahagia juga, tentunya dari Bu Harsiwi Ahmad di akun pribadinya menginfokan bahwa besok, para sahabat, ya mulai hari Senin. Tanggal 9 Agustus jam 20.30 bakal hadir nih acara Lida akan kembali hadir Top 9 persahabat yang mulai besok malam hari Senin di Indosiar Dan ada kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi situ mengatakan Hore besok Senin tanggal 9 Agustus 2021 konser Lida 2021 tanding lagi Asik yang sudah kangen berat jangan lupa saksikan kita akan melihat kembali perjuangan para duta provinsi di panggung Lida 2021 dan kita lihat siapakah yang akan tersenggol dari panggung Lida 2021 besok malam. Besok malam adalah giliran grup 2 persahabat ya, Rishod Kita lihat yuk penampilan duet dari Ade, tentunya dari Maluku Utara bersama Meli. Dan Anting di Yogyakarta bersama Fawol Lida dan Rio Sumatera Barat bersama Rara Lida Jurinya yang akan bertugas persahabatnya ya Soeima King Nazar Dewi Persik dan Fawafildan Hingga tentunya ada Aareza persahabatnya Besok pun kita akan melihat kembali ke juta para Hosni yang kangen Lida tentunya silahkan untuk besok malam menyaksikan acara tersebut di Indosiar, Pada Sahabat ya dukung penuh terus nih. mudah-mudahan idola kita juga akan hadir dalam acara konser Lida 2021. dan berikutnya bersahabat ada kabar terbaru yang kita dapatkan malam hari ini. lihat nih persahabat yang luar biasa, masya Allah ternyata Lesti berada di rumah Rizky Billar bersama abang Bi dan bang Rahkes persahabat ya, wow ada apakah? apa mungkin mereka lagi mau fitting baju persahabat ya, aduh makin penasaran dan dibuat tentunya traveling persahabat ya, doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky bila. Dalam postingan tersebut juga persahabat ya telah diunggah atau di post kembali oleh akun Lea ada kalimat caption yang dituliskan, ahai ah, ada yang lagi ketemuan sama Kang Jahit nih, wow pastinya bakal ada kejutan nih yang diberikan oleh leslar Selar ya banyak sekali komentar banyak sekali respon juga dari postingan tersebut di sini salah satunya komentar akun Rintis underscore Indriana menyatakan dedek ngelus bayi di perut osa semoga mirip papahnya ya dek ganteng dan baik amin komentarnya <guluh> cute banget persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kabar baik kabar bahagia malam ini pastinya bakal keluar vitamin-vitamin bahagia di jam-jam poci persahabat ya yang mana lesti tentunya ada di rumah Rizky Bilar malam hari ini Doakan yang terbaik, tunggu saja info selanjutnya, tetap stay tune di channel ini persahabat ya di Diva TV ini, mudah mudahan saja selalu memberikan informasi yang akurat, menarik, dan tentunya kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Dilar. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar, bambing ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.